Assalamualaikum selamat datang di channel DHCC kali ini aku mau bikin banana cone karena ini request dari anak aku kemarin dia lihat di youtube juga dia pengen dibikinin kayak gini langsung aja aku coba bikin ini aku siapin dulu bahannya untuk bahannya ini pisang nah ini aku cairin dulu margarinnya seperti ini Tujuannya agar nanti margarinnya itu mudah dicampur dengan pisangnya Nah ini aku langsung tuangin aja Aku campur dengan pisangnya seperti ini Lalu aku tambahkan susu kental manis Ini separuh saset aja Nah seperti ini setelah itu aku aduk-aduk hingga tercampur rata Teksturnya aku nggak bikin terlalu lembut ya Jadi agak kasar seperti ini Setelah semuanya tercampur rata ini aku Tambahkan terigu 2 sendok makan aja, seperti ini, dan aku juga tambahkan vanili bubuk seperempat sendok teh aja karena ini aku bikinnya sedikit. Setelah itu, aku aduk-aduk hingga tercampur rata kalau udah tercampur rata seperti ini terigunya juga udah tercampur rata dengan pisangnya buat kalian yang belum subscribe di channel aku tolong subscribe dulu agar channel aku ini makin berkembang nah ini masih aku aduk-aduk setelah semuanya tercampur rata ini aku siapin dulu plastik segitiganya seperti ini supaya nanti gampang untuk masukin ke dalam konnya nah ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini lakukan semuanya sampai selesai nah kalau udah selesai seperti ini kita sisihkan dulu selanjutnya aku mau bikin kaunnya dulu, ini aku siapin kulit pangsit ini langsung beli jadi seperti ini, aku belah menjadi dua seperti ini ya dan nanti cara melipatnya kita ambil satu setelah itu kita bikin contong seperti ini nah untuk melekatkannya kita tambahkan air aja, ini air putih biasa Nah, seperti ini ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah selesai, aku bikin konnya. Nah, seperti ini. Ini udah selesai. Ini mau aku isi dulu dengan isian pisang yang udah aku buat tadi. Nah, seperti ini caranya. Kita ambil satu, kita masukkan isiannya seperti ini ya, sampai terisi penuh. Nah kalau udah semuanya diisi Ini nanti siap kita goreng Sambil kita selesai Ngisinya ini aku mau siapin Minyaknya juga ya Supaya nanti setelah kita selesai Ngisi ini kayak gini Ini nanti minyaknya pas panas Jadi kita bisa langsung goreng Lakukan semuanya sampai habis Dan ini minyaknya udah panas, ini udah langsung siap aku goreng seperti ini. Usahakan ini minyaknya jangan terlalu panas karena kalau terlalu panas ini kulit pangsitnya cepet banget gosongnya. Takutnya nanti isiannya nggak terlalu matang. Jadi kita gorengnya pakai api kecil aja seperti ini. Nah nanti kalau mau diangkat baru kita besarin apinya supaya tidak meresap minyak ini udah kecoklatan ini aku angkat semuanya dan badan akunya siap untuk kita sajikan setelah kita tiriskan dan telah kita tunggu sampai dingin nanti baru aku mau kasih toppingnya untuk toppingnya aku bikin coklat tapi bukan glas ya yang aku pakai karena kalau glas itu terlalu meleleh nah ini aku pakai coklat batang yang aku panasin seperti ini supaya meleleh dan nanti hasilnya tuh bakalan nggak meleleh banget ya kalau coklat kita panasin kayak gini ini udah selesai setelah itu aku mau bikin toppingnya dulu Nah ini aku juga siapin kacang pecahan seperti itu Nah ini aku olesin topping coklat di atasnya dulu Nah setelah itu aku tambahin pecahan kacangnya di atasnya juga seperti ini ya Ini bakalan enak banget Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share dan komen Ini bisa banget untuk ide jualan maupun cemilan anak-anak Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum